<susuruh> ya. Ya ha. Ya ha. Ya, ini mana? Ayo hadang ya, Kayak tua ya, a ya kan cahaya? iya kan tahu ampe sama ayah banyaknya kayak tahu ini kayak kita akan ke sana pulang Akan ke sana kan selalu Dumbayi itu kemana deh Tau oh, enggak toh uh. Katanya ada dengan helm apa? Ada jelek ada yang cantik Kenapa deh? Saya <laughs> katanya ada Itu saya enggak ada Kenapa kayaknya Dumbay lagi deh? Ada ke lagi Dumbay nyumpah Pusing kau <tari kata ini> Ya. Di bawah, di bawah. ada udah <tuk> Indo. tahu. kawan kok menyekadewan di awal omongan itu ya tadi ini aku ini mana lagi <laughs> ah. <Mana ala> <tuk> atas karena anda telepon angel, eh karena kan? karena <tuk> sini nih tinggal sini sini, sini santai sini ya itu aja ngalamin makem, semangat. Yes up guys <laughs> Ken <tuk> takut Omong keren omong